ya kepada penonton supaya kita sembari nanti kita menantikan sore ini ter... final uh, bandar fc uh, kembali menjuarai untuk yang keempat kali Lita di musim ini ya. mudah-mudahan nanti Karena... dirokan setelah ini Aduh, kita akan uh, menjadi salah satu petaruh di sana mudah-mudahan nanti juga menghasilkan buah seperti ini terima kasih selamat menyaksikan tangan <tellan> Nah, dia lagi oke. Apa namanya YouTube? Nah, Bang, abang ini mau buka. Come on, Zach! ada di dia aja Up四